Ah, rata aja bro. Mati lo yeah, Yo, ma Bro. semuanya. Yo! Dari baru-baru ya, wah, mentang-mentang oh, habis bikinin konten ya, tentang adanya attachment baru yang sangat overpower di paruh ini, mah Bro. Bahkan ngeselin sekali ya, walaupun bisa dibilang sih agak sulit. Makanya, walaupun ini ngeselin ya, maka dari itu, COD mengeluarkan skin legendary terbaru, Mbak Bro. Lihat deh, wah keren buat warna hijau gini ya, keren loh, asli. Wait, it anjay, ih deh, Kita lihat Uh, seperti ini rupanya Bagus bagus bagus bagus Iron setnya mah bro Keren ya iron setnya ya uh, Tapi lebih keren lagi tuh ya, Dinding dinding yang di kiri kanan tuh di langit sih menurut Olca Kita lihat trailernya mah bro Ding Ding Ding, ding. Uh. mantap, mantap, mantap, mantap, keren sih ini mah bro, kita lihat karakternya, wah gokil, coba jeban gitu ya karakternya, keren sih ini, <tum> temannya Montoi, eh, ini Mantara ya mah bro ya, Mantara itu agak sedikit berbeda ya, Oca udah apa ya, udah ngeliat dari awal tuh emang mirip sih, tapi Ucap mikir kalau ini bukan Mantara ya, beda karakter lagi, ternyata si Mantara, yaudahlah ya emot agak cuman udah salah pakai karakter ya Ini karakternya zombie mabar bro ya dededen dede biasa aja wow skin epic dari claw man claw ini lagi meta-metanya mau bro ya udah bisa masuk ke golongan metanya seperti Fur, terus sparrow ya sudah bisa mah bro ada mobil rv yang for lmj keren sih ini satisfying rata-rata ya oke mah bro langsung aja ya kita gas ya dari 10 cp sebelum ketiga cala baiknya kita berdua menurut kepercayaan masing-masing biar dilancarkan gacanya mah bro ya langsung Oke okay, kalau bisa dari first pin mah bro dari first pin, oke, okay, langsung aja, 10 CP, Deng, tak, tak, entar de Langsung saja ma deng, ya Kita selalu update calling card Sayang tidak hoki de de de de de de de Nah, bodjangan oke. Oke. Ya oke okay lah dapat kelau. Ayolah 120 CP karakter atau langsung skin legendernya. Please, please, please, please. Hmm. Sudah biasa aja enggak hoki mah bro. Sudah terbiasa aku seperti ini kan. Aww. nggak terlalu sedih lagi sih. Cuman ya Ya sudahlah. Nikmati saja. Dapat mobil RV. mobil CP. Gas lagi. Folding knife. Ah, skip lah ma bro. Sepertinya hari ini bukan hari saya mah bro ya. Oke, lapar CP. Oke yakin gak dapat kan? Remote 1500 CP for MLMG. Ya kan? Nih habisin karakter fix. Ya kan? Dan yang terakhir 3600 CP. Tuh kan. Paro ini warna hijau-hijau mengikuti PDW Toxic tapi enggak sih ini, ini temanya lebih ke Underwater Kan paru submarine tuh kan? Bawa laut banget dah ya, bisa nembak di bawah laut Ini senjata keren nabi sih Oke, okay. yuk langsung aja set setting lotatnya Habis itu kita tes dulu mau ya ke training mau bandingin sama paru legendaris yang biru Seperti apa beda aja ya, enakan mana ya kan? Okay. Oke, let's go mabru Yo, oce sudah di dalam game. Wow, kalian lihat itu mah bro ya, berbeda dengan skin default biasanya ya. Kita inspect, ini, mantep sih. Iron setnya, woo, ada nose nya bro ya. Kalau dream Crystal ini legendary sebelumnya, kalian lihat deh. Ini masih ya hampir sama lah kayak skin defaultnya, cuma beda di tampilan aja. Tapi submarine ini udah beda sekali mah bro ya. Walaupun ya tetap kecil, tapi menurut oce ini keren sih. Iron itu juga kayak lebih bagus ini gak sih? Iron Wah. Armor tuh ke jarak dekat bisa bisa satu burst loh mah bro. Cuman ya buat jauhnya goreng banget ya. Ini oce mau ngambil yang, yang sama, dengan sebelumnya ya. Udah kan gua konten parok belum lama ini. Coba ama ini, nonton. Kalau untuk suara Oca, kayaknya masih suka yang ini deh. Halus banget deng Kayak suara jelly sama ya. Halus ini. Tapi kalau soal skin ini lebih better lah sekarang Udah kayak udah kayak set iron rifle ya. Yeah. Oke okay, langsung aja deh kita main keringkat ke sama bro ya Let's go Yo Iiii Dedeede de, de, de, de, de, de, Manta relate ini sama bro Heee Wah cocok nih mapnya ya Cocok-cocok-cocok Yuk guys Si pam cuy Paro Di atas ada nih Aduh, mau disetrung Mabru gak bisa disetrum dia. Ah, sorry Mabru ya. Kalah kita di round pertama. Tapi mantep loh itu tadi round set ya, coba bonus snipernya. Round, kalo tetap santuy. Wih, kok dia tahu aku di situ? Asem kali Mabru. Gimana pun caranya Uca harus comebackin kan ya. Uca udah tahu cara meng-counternya bro ya. Kita tuh harus main santuy. Jangan terlalu di depan banget. Tapi Uca selalu ingin paling depan mah, bro. Maafin Uca mah, bro ya. Namam lo. Udah kita menangnya harusnya. eh udah mau habis aja musuhnya eh kumaha rata ya wih. jadi ikan loh bro jadi ikan ternyata kalau disetrum setrum itu jadi iklan loh ikan iklan loh gitu. ikan keren deh ada yang kesini lagi sih ya mati lagi nih Bro. sakit banget loh baru gimana lasnya ke sini ya, dah rata aja cuma dapat satu mau bro ya nih udah mulai comeback nih ya map summit memang map shotgun ya itu tim musuh ada 4 atau 3 yang pake shotgun mau bro gila emang wih rata dapet satu lumayan Oh, nggak salah sih ini lasnya ah shotgun kan satu hit dia mah bro menang kita menang oke okay. nice ini Ocha dapat satu kill mati satu kill mati satu kill mati satu kill mati oke okay, let's go kita ke atas lagi ngatil lo semuanya wah dibokong aja curang mencurang, curang curang curang curang curang, curang. Uh, senjata aku udah diambil wah namanya mah perlu tuh parah banget sih ini dengan teman kita ya sungguh parah ya kan come back kan, back cuy kalah di musuhnya Ah, itu dia. Hmm, sayang banget dah. Sakit banget itu segitu Bro. Nice, menang kita, tapi gimana? Enggak kan? Bro. Kali ini Ocha main hard point, Mabru, ya? <tuh> loh, Bro, ya. Ih. Lu kecil lah kelihatannya ini skin. Tuh, di dalamnya ada ada jok ternyata. Ocha baru nyadar. Ini, ini berarti ini kayak kapal selam di balik, Bro, ya. Yang di depan tuh yang di belakang kali Ada jok lo belakangnya Harusnya ya Muzzle yang di depan ya Moncongnya Ada joknya dong Buat naro Menurut siapa ya Kita langsung ratakan aja semuanya ya Kasih paham mantam, Gitu mantanya Mantar manta, manta, manta. Mantarai 2 1 Eh ada yang baru masuk cuy dasar yes, ah mas surat aja ma bro ah kena dia kena setrum no ada sniper ma bro sering banget snipernya loh kamu Ayo, ada mau setup gak Ya, kena setrum. Hahaha. <golah> oh, tukang setrum. Woi itu woi bunuh woi Aduh maafin ocema bro Ucapin seterum dia lagi Sebenarnya seterum tuh jangan dipaksakan ya Ngeri kalau dipaksain Bisa berujung harusnya kalian ngekill jadi gak ngekill Mati lagi dia ma bro Ah, kena setrum. Let's go. Mati. Wah. Bocah, habis ngekil semati mati. Let's go. Ah ada sniper langsung pecah. Ah kena storm. Nice. <tuk> <tuk> nice. Oke. Okay. Sudah siap, -siap setup ya Bro. <tuk> eh nggak kena. Putian seru banget. tapi dapat. Nice, saya dapat lagi mah, Bro. Oh, enak ya. Oke, Ah, gak kena setrumannya. Sering sekali. Ya, kena setrum dia. Sangat serius sekali. Gak kena setrum lagi. Hampir kena aja tuh tadi, predator misuh. Nice, Aaron Sate sangat membantu sekali, Mbak Bro. Mati ucap oh, oke, okay. selesai sudah. Mantap jiwa, enak ya? Buat main hard point juga tuh, buah montor. Ya, uh. Oke, okay, Mbak Bro. Gimana menurut kalian? Paro Legendary terbaru ini, bro. Menurut saya gokil sih. Ini kalian kalau mau lihat attachmentnya masih sama kok. Monolade Suppressor, Remi Pellet light Barrel, Lightstock, Counter Barrel, Stanga, dan 36 Round Fast Reload. Dah, itu aja, bro. Pokoknya Paro di season ini menurut saya worth it sih. Ya, baguslah timing COD untuk merilis Paro Legendary. Bagus bagus bagus. udah mau gitu aja untuk video kali ini. mabru ya kasih banget udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian. Jangan lupa subscribe serta aktif loncengnya mabru ya Terus kali kalau mau beli akun CODM untuk kalian yang baru main CODM atau kalian berusan sama akun kalian langsung aja follow Instagram @kita_jubelin mabru ya beli akun kalian di sana ya pokoknya di sana tuh akun Sultan Sultan. Tapi harga terjangkau daripada kalian top up CP ya karena harganya sangat jauh sekali mau jauh lebih murah, oke? Okay? Yep, see you mah bro, dadah semuanya Yaudah, dadah semuanya See you next